Waduh, guys, handphone gue udah kedeteksi root aktif. Gimana ya cara mengatasinya? Ya, udah nggak bisa digunakan loh ini. Oh. Gimana dong? Waduh, waduh, waduh, oh, root aktif, guys udah enggak bisa digunain loh ini waduh waduh caranya sih gampang jangan panik ya guys jika aplikasi sudah kedeteksi root ya cukup pergi ke magis terus ini ini dicentangin ya sembunyikan cari aplikasi yang nggak bisa berjalan di handphone yang sudah root ini ini ya udah selesai udah di hit semuanya ya baru lanjut <tuh> apakah berhasil tentu dong masa enggak ya dulu kita ekan dulu ya guys Tuh berhasil ya guys hahaha mana bisa dia bohongin gue kawan-kawan mau dia akses root kek mau dia butuh root kek iya gue bisa sembunyiin lah kayak kayak aja gue baru main handphone widi mau jadi ini namanya ADSG buat kamu bisa mendapatkan poin-poin untuk isi apa itu kuota pulsa ya khususnya yang Indosat Ooredoo ya guys. Guys, okay, sekian dari saya. Jika kamu mengalami hal seperti saya tadi yang aplikasinya nggak bisa dibuka karena handphonenya yang sudah root ya cukup hit atau sembunyikan, centangin aplikasi yang di Magis agar aplikasi kamu bisa digunakan semula see you